rokok kalau mati akan korek itu seksi dan apa, So. Oh, wow, ada cewek asik katanya seperti ini. Memeseratkan protokol tinguai dan pentingiwekan masyarakat. Jadi, kalau kita berikan bagus seperti ini, ini hematnya luar biasa. Halo, amin di pinggir jalan Kalau Selamat malam sobat petiner untuk kita asap tembakau sayur jaranya ya, Suasana malam ini menikmati malam dingin habis hujan menikmati asap tembakau rokok tipe sobat dengan tipa favorit saya gali asam Rasanya rame di mulut. ada rasa asam asamnya nikmat bisa lah kalau sana semua nah, malam ini ada masuk buku tentang bisnis tempat janjian dan siap mau menanam apa kira-kira menanam kebaikan atau menanam bibit apa yang tepat sambil menikmati asap tembakau, puasa nanti sama semuanya tentu lebih ini. Pak Santo ini. Barusan pulang sembayangan. Ya. Ya, ya. Ya. Ya. ya. Oke, Sampai jumpa. Oh, seperti cewek asik katanya seperti ini nah, cewek asik lalu sampai di pinggir jalan Cuma. Oh ya yang linting Dewi itu seksi Mau hemat. Mama toping, mama glowing tetap kami memang buatan pabrik. rasa dan kualitas kita kalah dengan Semoga dimu masyarakat. Ya, ya. lokos, makin tinggi untuk cerah dan usaha sektor dan rokok semakin mengganjal diharapkan usaha bagi yang so, antil baru masaknya oke sobat malam ini di kios bakwai ya aku mau rokok jangan takut kalau mat, jangan temporir itu, saya lah, reaksi dan reaksi ciao.